bodoh geretnya dek bodoh dah yang penting cepet-cepet gue melawan rajanya anjing nah kok dari situlah situ lagi sih bukannya ke kanan kenapa jadi ke kiri eh bukannya ke iya bukannya ke kanan kenapa jadi ke kiri lagi anjing aku nah, blok ya wah oh, apa kita langsung ke tengah kali ya exit level coba Oh iya benar langsung ke tengah harus ya soalnya udah kebuka juga itu ya goblok ya gue ya tuh langsung ke tengah aja yang terakhir di tengah kan yang lawan raja itu kan ah bodoh sekali ya kenapa gak tadi cu ayolah buru, gue pengen nyemil sesuatu udah beli apaan ya ayo main cepet main cepet main cepet oh, oh, eh eh eh eh, eh. ninggal nanti. adalah langsungnya kabur lah Gua mau langsung lawan raja lu Gua kagak level main sama lu hmm. Hei, ketabrak meninggal dong Babi, cepet, lama sekali kau jembay, jembui, jembay, jembui. Ngeri banget. Kamu nggak mau ngelawan lo? gua mau lihat di situ ada nggak kepal naga. mau ngancurin, mau pecahin itu. Oh, ada kepala naga di situ, satu ya. Nah, kita harus melawan ini dong, gue. Nah, harus lawan orang-orang ini lagi, orang-orang ini lagi, cari-cari gue lawan raja lo mana? Tunjukin gua. Anjing, sudah datang kemari raja lu goblok. iya yeah. Oh my I don't feel so good. lo terbang gue dong harus meninggalkan, lagi mau ngapain sih lo, ah, nanti, <tuk> <tuk> <tuk> ih, Temes banget anjing, perlu ngambil darah dulu dah, biar nggak mati dah. Gua lawan raja, lu Mana anjing? Hai, hai, hai, hai. Hai, hai, hai. Hai, hai, hai. Hai, hai, hai. Hai, hai, Lah kok oh, enggak bisa sih anjing anjing gue udah lompat-lompat Enggak ada lagi suaranya anjing, suka-suka error nih. game nih? Ngaco anjing, ah ini apaan lagi sih? Kesel banget gua anjing, anjing. Bang lagi main ganggu aja sih. Ini apa anjing? Nggak jelas goblok lu gue pakai ikan dah sini lu pada maju dah anjing lo lamaan anjing Udah, ngang -ngang bos lo bos lu mana Gua enggak mati kau pepek kuda kadang ada kadang kagak ya aneh bener Nggak ada lagi dong suaranya dong sepi banget ini ada suaranya kemana? dimbil banget deh. game anjing. nih nggalmu anjing. nggalm berapa nyawa gua anjing? ayo dong ada dong suaranya dong. itu ada kan? Loh, penasaran sih itu kok kan nggak bisa bisa? Ya? Bisa habis lagi nih, si Cara-cara bajingan ini nih, hmm, hmm, hmm. jadi serius banget, kan? Gue mainnya, kan? Kesel anjing, lama-lama udah -lama jadinya. Cari-cari anjing ini, ya. Baru mau ngambil mie itu. Anjing habis gua lagi, karena habis ini lagi raja ya. Baiklah, bisa lah. pepek -te Kuda ini raja nih, use the drive roll button to avoid abus tackles and enemies. Hmm, what's cooking? Boys, jangan sosokan nice melawan lawan gue or lo hmm. goblok. Hmm. Hmm. Hmm. Uh. Hmm. jangan sosokan melawan lawan gue lo, meninggal juga kan lo. Eh, yes, kenapa jadi star anjing kan kalah jadi anjing oh. nah, anjing kena juga gua nambilin dulu tuh, tuh. lepek kuda nih kena lagi gua hmm. as as as, as. Ois, jago gua jadi kalau digempain tuh harus lompat ya guys ya biar nggak mati hmm, mati kau mati kau Ya anjing lah. Why kabur you try throwing that Oh, sas sas. Uh, kena lagi anjing. Oh, dapat lagi. Islah. ah cepet-cepet dia udah mau mati nih ah. menang tadi kagak ada sapunya kemana itu sapu anjing bernyata dipakai aja anjing ngebak, mesinnya anjing jelek wik gendut jelek anjing akhirnya kalah juga dia kalah juga kalah juga cemen sekali cemen sekali cemen sekali bung tuh kan langsung kebuka kan nih daftar kedua kayaknya ya so, berarti sudah selesai sampai di sini segitu segitu yang mungkin gua ngomong apa sih ya enaknya kayak gimana sih ya menutup tuh ya